Untuk ibadah tetap muka dan juga untuk ibadah di live streaming oleh Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada Hari ini kita boleh bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih pemeliharannya Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada Kita akan menghampiri Tuhan Mari saya berikan kita waktu untuk masuk dalam uh, doa pribadi kita Kita berdoa Amin. Seundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan tabiskan ibadah kita dan sekalian untuk dua pembukaan. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi beserta segala isinya. Turunlah atas kita sekalian, anugerah dari Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan oleh persekutuan Roh Kudus. Kita berdoa Segala hormat Pujian pengagungan kami naikkan kepada Bapa di sorga Ala yang sungguh mengasihi kami hal yang telah menganugerahkan putramu yang tunggal Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami Penolong dalam seluruh kehidupan kami Bahkan yang menjamin kehidupan kami Bukan hanya di dunia ini Tetapi juga hidup yang kekal di sorga Itulah yang kami banggakan. Itulah yang kami syukuri, Tuhan. Walaupun di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, ada mungkin pergumulan, persoalan, tantangan, hambatan, tetapi di dalamnya kami boleh merasakan ada kekuatan, ada penghiburan, ada pertolongan Tuhan yang sempurna. Memungkinkan kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu, Tuhan. Dalam masa-masa hidup kami, Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk memuji, mengagumkan, dan menceritakan segala perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Sehingga kami boleh melihat Tuhan, bahwa firman-Mu iya dan amin. Firman-Mu ajaib, firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Kami mengucap syukur bahwa hari ini Tuhan, Kau boleh mengadakan ibadah ini. Baik kami ibadah tatap muka, baik juga ibadah melalui live streaming, oleh umatmu dimanapun saat ini berada Tuhan Di rumah mereka Biarlah masing-masing hati kami tertuju hanya kepada Tuhan Rindu dan haus firman Tuhan Menerahkan seluruh hidup kami Bahkan nanti ucapan syukur persembahan kami Bahkan doa-doa yang akan kami naikkan kepada Tuhan Biarlah semuanya berjalan Terjadi hanya untuk kemuliaan bagi namamu Kami berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan Hamba-hamba-mu Tuhan yang Tuhan pilih tetapkan untuk melayani dalam ibadah saat ini. Urapi kami semua, kuduskan kami semua, layakkan kami Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi oleh karena Roh lah yang ada di hati dan hidup kami. Itu yang mengikat kami Tuhan sehingga kami menjadi pribadi, menjadi keluarga di dalam Tuhan. Dan Tuhan boleh pakai kami untuk mengagungkan dan memuliakan yang kau. Sarana persarana yang kami gunakan, Tuhan, pakai dan berkati juga supaya boleh menjadi berkat. Inilah doa kami. Kami serahkan ibadah ini, pujian, doa, firman Tuhan, persembahan semuanya, biar semuanya hanya untuk memuliakan namamu. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Bapa Yesus Kristus dan oleh persekutuan dari Roh Kudus. Terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, Amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan. Saya sapa jemaat Tuhan Shalom. Sekali lagi Shalom. Seberapa, seberapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan? Boleh lambaikan tangan. Boleh kasih sorak-sorak yang terbaik untuk Tuhan kita. Hari ini kita mau datang, kita mau bersuka cita sebab Tuhan kita Tuhan yang baik, Amin. Mari kita mau bersuka cita, kita mau bertepuk tangan. Kita mau katakan, sebab dia gunung batuku dan dia keselamatanku. saatnya kita mau mempersiapkan hati kita lebih lagi untuk ditabur oleh kebenaran firman Tuhan kita mau bawa rasa syukur kita hari ini kepada Tuhan sebab Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menepati setiap janjinya dalam hidup kita dia tidak pernah ingkar dia tidak pernah tinggalkan kita sendiri kita mau sambut kebenaran firman Tuhan kita mau buka hati kita kita mau mempercayai bahwa dia satu-satunya yang sanggup menolong ku hidup karena percaya kau yang berjanji setia pengha ini kami percaya Bapak ketika kami mengangkat pujian kami yang sakit disembuhkan Tuhan yang ber berbeban berat Tuhan beri kekuatan terima kasih Tuhan kau jama setiap kami Tuhan terima kasih Tuhan kami mau nyatakan aku punya Tuhan yang besar aku punya Tuhan yang besar terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan saat. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Saat ini kami menghampiri hadirat Tuhan yang maha suci, maha kudus. Karena kami tahu Tuhan kami Tuhan yang besar, yang selalu menepati janji-janjinya kepada kami. Kami datang dengan hati yang tertunduk di hadapanMu ya Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah menjaga, melindungi, memelihara kami, memberkati kami, baik pribadi, keluarga, gereja, dan bangsa kami Indonesia ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau Tuhan yang sungguh amat besar. Saatnya kami akan belajar akan firman-Mu, kami butuh pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Dan kami percaya Tuhan Yesus ada di tempat ini Sedang memberkati kami Kami punya keterbatasan Kami tidak mampu ya Tuhan Mengerti pikiran Tuhan Tapi roh yang ada pada kami Memberikan kami kemampuan Dan menuntun kami, menolong kami Agar kami bisa mengerti Bukan hanya mengerti Kami ingat, kami pelihara dan kami menjadi pelaku firmanmu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih bungkus kami dengan darahmu ya Yesus. Segala kuasa-kuasa lain yang tidak berasal dari Tuhan, kami menolak, menghancurkan, menggagalkan kuasanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang bekerja atas kami. Terpujilah namamu Bapa yang kudus, dalam nama Yesus kami berdoa Haleluya, amin Silakan duduk Bapak Ibu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Baik yang ada di dalam gereja ini Maupun yang ada di rumah Saat ini kita akan melanjutkan pengajaran Sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari sebelumnya yang terambil dari buku Rick Warren tentang purpose given uh, driven life driven life ya 40 minggu kita akan berakar, bertumbuh dan berbuah menurut maksud tujuan Tuhan Saya harapkan bahwa kita bisa pahami bersama, supaya jangan sampai kita salah persepsi. Dikatakan di sini, menurut maksud tujuan Tuhan, jadi bukan menurut maksud tujuan saya atau masing-masing pribadi kita, tetapi menurut maksud tujuan Tuhan. Ini tantangan luar biasa buat kita sebagai orang percaya. Saya sekedar mengingatkan supaya momen ini jangan sampai kita lupa. Mungkin kalau saya tanya, mungkin Anda juga pasti lupa gitu ya. Dalam buku ini ada enam hal yang dibahas di situ. Bagaimana, mengapa sampai kita hidup di dunia ini. Anda dan saya hadir di dunia ini, ada maksud Tuhan ya ada maksud Tuhan ada maksud tujuan Tuhan untuk kita masing-masing. Yang pertama ada lima tujuan saya hanya sekedar mengingatkan, ya ada yang tahu tujuan yang pertama pasti lupa ya makanya saya mengingatkan gitu ya supaya kita ingat apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama itu adalah kita dirancang untuk kesukaan Tuhan ya. yang pertama kita dirancang untuk kesukaan, kesukaan Tuhan yang kedua apa ada yang tahu ingat yang kedua kita dibentuk untuk menjadi keluarga Tuhan kita dibentuk untuk menjadi keluarga Tuhan jadi pertama kita dirancang, terus kita dibentuk untuk menjadi keluarga Tuhan yang ketiga kita diciptakan serupa, menjadi serupa dengan Kristus supaya kita mudah ingat pertama kesukaan Tuhan, terus kita dibentuk menjadi keluarga Tuhan kita diciptakan serupa dengan Kristus, menjadi serupa dengan Kristus yang keempat kita Dibentuk untuk melayani Tuhan Jadi setelah menjadi keluarga Tuhan Serupa dengan Kristus Kita melayani Tuhan Yang terakhir, yang kelima Kita diminta untuk sebuah misi Jadi kita dibentuk untuk sebuah misi Atau kita diciptakan untuk sebuah misi dan hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah ada di tujuan yang kelima, minggu ke-36, berbicara bahwa kita dibentuk untuk sebuah misi atau kita diciptakan untuk sebuah misi. Setiap orang percaya diciptakan untuk sebuah misi. Kita sadar atau tidak sadar Kita semua Orang percaya Harus Terlibat di dalam misi Karena Tuhan menghendaki Untuk kita memiliki Baik sebuah pelayanan Di dalam rumah Tuhan Di dalam tubuh Kristus Atau Kita Juga dalam pelayanan misi kalau pelayanan di dalam rumah Tuhan, di dalam tubuh Kristus adalah untuk orang-orang yang sudah percaya Tapi misi itu sangat penting untuk orang yang belum percaya Bagaimana kita memberitakan kabar baik supaya orang-orang yang belum percaya menjadi percaya Supaya mereka memperoleh hidup yang kekal Kita memenuhi misi, ya, melakukan misi adalah maksud dan tujuan Tuhan untuk kita semua. Jadi, untuk memahami maksud dan tujuan Tuhan yang kelima ini, saya mengajak kita semua untuk lebih dalam untuk memahami, minimal ada dua bagian yang kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, arti misi itu sendiri, arti penting misi itu, dan yang kedua, harga yang harus dibayar. Kalau bicara harga yang harus dibayar, aduh ada apa ya, itu ya pasti berpikir begitu. Tapi ini satu, kalau dikatakan satu keharusan untuk kita semua yang sudah percaya, oleh Tuhan e, percaya kepada Tuhan ya harga yang harus dibayar untuk memenuhi misi misi saudara dan saya misimu dan misiku ya ada dua hal apakah misi itu ya misi sendiri adalah memperkenalkan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan simple ya. bagaimana kita memberitakan Injil bahwa mereka tanpa Yesus mereka tidak bisa memperoleh hidup yang kekal memperkenalkan mereka kepada Tuhan arti penting misi ya. jangan lupa bahwa kita ini adalah utusan-utusan pembawa pesan kasih dan maksud Tuhan untuk orang-orang di luar sana yang belum percaya dan arti penting dari misi itu sendiri Alkitab ya memberi beberapa alasan mengapa misi itu begitu penting minimal ada lima hal yang di merupakan alasan yang ada di dalam Alkitab. Ya. Kita bisa lihat umum saya percaya kalau orang yang sudah lama ya sudah percaya pasti ingat firman Tuhan ini di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Ayo kita baca bersama-sama ya. Matius 28 ayat 19 dan 20.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 Aku menyertai kamu senantiasa Sampai pada akhir zaman Bapak Ibu Yang dikasihi Tuhan Ada kata Diawali dengan pergilah Jadi misi Itu satu keputusan Dari masing-masing kita Kita mau pergi melangkah atau tidak Kuncinya di situ. Kalau kita enggak melangkah-langkah Kita enggak akan bisa Memenuhi maksud tujuan Tuhan yang kelima ini Saya percaya pada saat Anda melangkah Roh Kudus akan menolong Anda Tuhan pasti Mempersiapkan Anda Karena pada saat kita mengambil Pekerjaan Tuhan ini Tuhan yang berperkara, Tuhan yang menolong Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang melengkapi. Ini dikatakan amanat agung, ya, amanat agung, perintah yang agung dari Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Tidak disebutkan di sini hanya untuk bugem, hanya untuk Payosi hanya untuk pendeta, hanya untuk misionari. Tidak disebutkan untuk majelis. Tapi untuk semua murid-murid Kristus Tinggal kita mau pergi Atau tidak Ya Yang Kita harus tahu Kita harus Pahami juga bahwa uh, Misi adalah kelanjutan dari misi Tuhan Yesus itu sendiri. Ya. Tuhan Yesus datang ke dunia tujuannya untuk menyelamatkan orang berdosa. Saudara dan saya, kita yang sudah diselamatkan. Oleh itu oleh sebab itu kita punya tugas untuk melanjutkan misi dari Tuhan Yesus. Ini. Dan amanat agung ini tidak bersifat opsional. Opsional artinya anda mau memilih, mau melakukan atau tidak. Tidak ada, tidak ada pilihan, ya. Tidak ada pilihan berganda gitu ya buat kita pilih. Yang ada kita harus lakukan. Jadi tidak ada pilihan untuk. Saudara dan saya yang ada adalah harus gitu ya, siap apapun keberadaan kita saat ini. Tuhan, pada waktunya nanti akan meminta pertanggungjawaban pada kita untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Benar, kalau kita lihat perintah, harus kita kerjakan. Orang di sekeliling kita itu kira-kira di mana ya? Sangat sederhana. Mungkin di rumah, saya tidak tahu posisi Anda. Mungkin Anda ada di sini, dan keluarga besarmu di rumah masih belum berdaya. Ada ya? Mungkin di tempat kerjaanmu, mungkin di komunitasmu, mungkin di kampus. Mungkin di jalan Di mana saja Itulah orang-orang di sekitarmu ya, Bukan di gereja, karena tadi di gereja ini Orang percaya Tugas kita Keluar kepada orang yang Belum percaya Lalu yang kedua Tadi yang pertama ya Yang kedua Memenuhi misi adalah sebuah hak istimewa yang luar biasa. Kenapa dikatakan hak istimewa? Ya, meskipun misi adalah tanggung jawab yang besar, seakan-akan kita nggak bisa. Memang kalau kita sendiri kita nggak bisa, anda nggak mampu. Tapi tadi saya katakan pada saat kita melangkah, Tuhan yang menolong, memberi kita supaya kita mampu, ya dikatakan bahwa misi adalah sebuah hak yang istimewa Meskipun ini tanggung jawab yang besar Tapi juga sebuah kehormatan Perhatikan baik-baik ini sebuah kehormatan Yang sangat besar dari Tuhan Karena Anda dipakai Tuhan Tinggal keputusan saja dari kita, mau atau tidak mau, dan tidak ada opsi itu. Mau yang ada, mau ya amin. Anda mau melakukan ini, jangan berat-berat, nggak -berat, apa-apa. Saat ini berat, tapi kalau Anda ambil keputusan, kita tahu bahwa ini hak istimewa dari Tuhan. Ya. Luar biasa lo. Ada dua hak istimewa yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu Saudara. Kalau kita memenuhi misi yang Tuhan minta dari kita. Yang pertama, kita bekerja kita bekerja dengan Tuhan Jadi bukan bekerja dengan manusia Tuhan yang langsung bekerja dengan kita Luar biasa Contoh ya Saya misalnya tiba-tiba Ditelepon oleh penguasa Entah itu gubernur Atau entah itu presiden Eh hey, Pak Boy nanti bantu saya ya, mimpin rumah sakit ini. Saya pasti meresponi dengan baik, saya sambut dengan baik. Saya nggak akan, tahu oh, saya nggak mampu. Enggak, dia sudah menilai kita gitu loh. Rekam jejaknya sudah dilihat sebelumnya. Oh orang ini mampu. Ini orang ini tepat untuk saya tempatkan. Enggak, saya pasti bangga bisa bekerja dengan seorang penguasa, entah itu gubernur, entah itu presiden. Ya, berarti presidennya Presiden eh, jadi menteri. Ya, Wih, jangan bilang lagi siapa saya sih. Enggak, Tuhan udah kasih potensi buat saudara. Jangan mundur, maju. Ya, ini yang kasih tahu Tuhan Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja yang mengajak Anda, loh. Kesana gak mau, kita langsung bekerja sama dengan Tuhan. Yang kedua, kita mewakili Tuhan. Kalau tadi ada pertemuan, misalnya di bidang kesehatan, saya hadir, misalnya, misalnya ya, saya hadir di situ. Oh, saya hadir mewakili penguasa. Saya diberikan mandat, saya diberikan kuasa. Apalagi ini mewakili Tuhan saudara Luar biasa Kita bisa lihat ya Di Yohanes Mewakili Tuhan kita sebagai utusan Di Yohanes 17 ayat 18 Yohanes 17 ayat 18 Kalau kita sudah ketemu Saya baca ya Buat kita semua Yohanes 17, ayat 18 Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia Kita itu Bapa mengutus Yesus Tuhan Yesus mengutus kita ke dalam dunia Orang-orang yang ada di sekeliling kita Memperkenalkan Tuhan kepada mereka Luar biasa Semuanya tujuannya untuk kita bisa menceritakan kepada orang lain Bagaimana mereka dapat memiliki hidup yang kekal Ini adalah hal terbesar Saya katakan terbesar Kalau saya pribadi Hal yang terbesar apa sih yang Tuhan buat buat saya Pada saat Tuhan memilih saya Menjadi anaknya Kalau Tuhan sudah memilih saudara menjadi anaknya Sekarang Tuhan cuma minta Bantu saya Untuk ceritakan kepada orang di sekelilingmu Supaya mereka juga sama seperti engkau Masa sih kita gak bisa Masa sih Saya yakin Tuhan pasti berbicara Buat kita semua yang ada di tempat ini Maupun yang ada di rumah Ini tugas yang mulia nggak peduli Orang mau bilang apa Ke. Ya hasilnya seperti apa, cuman tugas kita cuman memberitakan, mengajak ya. hasilnya nanti Tuhan yang atur, bukan kamu. nggak usah kecewa, nggak usah takut. Tuhan pasti punya cara. dalam cara apapun, mungkin anda berpikir sudah tertutup, enggak. Tuhan tetap buka jalan buat kita, Amin. Kita tahu, saya kira anda, kita semua tahu di sini ya, bahwa tanpa Kristus orang akan hilang pengharapan, terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya, kekal. Anda berpikir mati terus selesai. Enggak Dia kekal di neraka saudara Hanya mati itu Cuman jalan aja Dia kekal di neraka Masa sih anda tega orang tuamu seperti itu Anakmu seperti itu Saudaramu seperti itu ya? Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semua itu tanggung jawab kita bersama. Saya tidak sedang menuduh siapa-siapa di sini, tapi saya tahu Anda punya pergumulan ya, yang Tuhan taruh buat Anda. Yang ketiga yang kita pelajari. Misi yang kita lakukan memiliki makna penting yang kekal Jadi bukan pekerjaan biasa, saudara Bukan Anda sedang mengusaha supaya Anda dapat setumpuk emas Atau segenggam berlian, enggak Ini penting, makna kekekalan, saudara Dan Anda ambil bagian di situ Tadi saya bilang, gak, yang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, perlu seribu orang, hai, penginjil hai, yang hebat, atau hai, orang, hai, perlu satu jiwa hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Saya. Karena ini pekerjaan. Anda bayangkan ya, kalau Anda sudah selamat, sudah hidup yang kekal, puji Tuhan ya. Benar enggak? Tapi orang lain nih, dia jadi hidup memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa. Anda terlibat dalam pekerjaan kekekalan. Membuat dia memperoleh hidup yang kekal. Itu Tuhan menghendaki kita Untuk melakukan itu Membagikan kabar baik Dimanapun kita berada ya, Anda berdoa Tuhan kasih. Untuk siapa sih yang Anda mau bicara Enggak juga semua orang yang ada Sini, sini, sini Gak begitu juga, ya, karena Tuhan yang memilih hanya Anda sebagai alat. Ya, hanya menyampaikan, Tuhan yang menentukan. Dia juga yang membuka hati, mengambil keputusan. Ya, bukan kita yang keempat. Misi memberi hidup kita bermakna. kita bermakna satu hari nanti kita akan berhadapan dengan Tuhan Yesus. Kamu cuma sampai ke tujuan yang keempat, yang kelima mana gitu ya? Keempat tuh melayani lo di gereja sini, jadi pemain musik, ya, apapun pelayanan di tempat ini, penerima tamu, hanya baru sampai keempat, belum sampai kelima ini yang paling utama Tadi saya sudah jelaskan Ini pekerjaan kekekalan Hidup kita bermakna Ya Karena Anda terlibat dalam Membawa orang lain Untuk memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan Lalu yang kelima Yang kelima kita semua tahu bahwa semua ini ada waktunya. Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali. Kalau Tuhan Yesus sudah hadir di sini buat apa lagi kita melakukan amanat ini? Semua orang pasti melihat Yesus hadir. Semua berlutut mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Ya? Ada waktu tapi waktu itu tidak akan datang segera karena masih banyak orang di sekeliling kita yang masih butuh mendengar kabar baik setiap orang yang Tuhan kehendaki Tuhan mau supaya dia mendengar kitalah orang yang dipakai Tuhan orang-orang yang di sekeliling kita ya ada yang saya bisa menjangkau, ada yang Pak Robert bisa menjangkau, ada yang lain bisa menjangkau. Semua ini nggak bisa saya menjangkau. Makanya Tuhan butuh kita. Saya kasih contoh, saya dokter, saya komunitas yang orang sering datang otomatis pasien kan, benar ya? Tenaga medis sekitar sekitar perawat dokter tenaga profesi lain tapi kalau misalnya anda kerja misalnya pekerja tambang komunitasnya orang-orang tambang gitu ya apalagi pekerjaan apapun atau anda lagi di kuliah disitulah tempatnya ya saya punya pengalaman ya pengalaman dulu masih muda semangat banget waktu lahir baru, ya semangatnya luar biasa, tapi semangatnya masih ada Sampai sekarang kok, ya nggak pudar, ya memang paling nggak enak tuh kalau menginjili di keluarga, karena kelakuan kita dibaca tiap hari, paling enak. paling gak enak, saya waktu pulang itu saya belum belum belum bisa buah roh belum kelihatan, ya, belum belum suci, belum kudus, ya, belum. tapi saya mau mulai. karena ini pekerjaan Tuhan, Tuhan yang memenuhi. ya, satu waktu saya menginjili seorang ibu di dalam keluarganya. Lalu dia bilang begini, dia belum percaya. ya. Dia bilang, bagaimana saya mau percaya? Ini suami aja begini, orang-orang yang datang kelakuannya begini. nggak ada bedanya dengan orang-orang lain. Dia bilang begitu. Yang dia lihat tiap hari. Hai Bapak, hai Ibu. Tugasmu mulai dari Yerusalem dulu Jangan-jangan Anda sudah enak hidup Suamimu, istrimu, anakmu Belum jelas ya. Ibu ini Akhirnya saya bilang kepada ibu ini Bu Saya juga suatu waktu Ibu lihat saya Pasti kecewa karena saya ini manusia sama kayak ibu Saya juga punya kelemahan, kekurangan Tapi kalau ibu lihat Yesus Ibu gak akan kecewa Tuhan Yesus akan menolong ibu Bukan hanya menolong Tapi dia kasih hidup yang kekal Saudara Dia saat itu mengambil keputusan Bisa saya kaget, dia berlutut Tuhan berbicara buat dia, terus dia minta saya doakan, saya berdoa tuntun dia menerima Yesus, dan sampai matinya dia tetap setia kepada Tuhan. Banyak saya punya pengalaman, supir bus, kondektur, pernah pembantu di rumah, ya. teman, perawat. Pasien sekali saya berdoa, berdoa untuk pasien. Pasiennya kasihan. Sudah gak sadar, koma. Saya jalan terus keluarganya. Saya lihat saya kasihan terus. Kasihan orang ini ya. Kalau dia menderita terus gitu. Terus saya minta izin sama keluarganya. Boleh gak saya mendoakan ibu? Saya lupa ibu apa bapak gitu ya. Di sebuah rumah sakit. Rumah sakit yang... Terkenal ya Terus, oh boleh Apa masalahnya Dia bilang ke begini Saya ingin ini cepat mati <laughs> Udah saya berdoa untuk orang ini mati <laughs> ya. Dia udah gak sadar Saya di dalam doa saya minta Pada Tuhan Saya jaga malam waktu itu ya Terus saya balik Besoknya saya yakin dia mendengar doa saya Karena orang manusia itu Indra yang hilang terakhir itu pendengaran Jadi kalau orang lagi di ICU Anda ngomong ayah sama dia Dia dengar Anda mau memberitakan injil kepada dia Dia dengar Tinggal dia membuat keputusan Orang ini Saya lupa bapak-bapak ibu ya Besok pagi saya datang ke situ Dia kok udah gak ada lagi Di tempat tidur ya Tuhan kalau dia mendengar doa Tuhan membuat keputusan yang terbaik Buat dia Memang akhirnya dia meninggal Jadi Bapak Ibu Kembali lagi Bukan keputusannya Itu mau atau tidak Tapi kalau kita pergi Melangkah Tuhan yang Memberi itu kepada kita Orang-orang itu sesuai dengan kehendak dia Bagian yang kedua ini yang susah ya. Mari lagi, tapi kalau anda mau nggak jadi susah gitu ya. Harga yang harus dibayar untuk memenuhi misi misimu, misiku. Ya, harga yang harus dibayar. Kita perlu meninggalkan agenda pribadi kita. Ya, menerima agenda dari Tuhan. Tadi awal dibilang Menurut maksud tujuan Tuhan Bukan menurut maksud tujuan kita Seumpama Seumpama seperti sebuah kertas Kertas putih Anda dengan iman Itulah hidup Anda Tuhan, saya mau Tulislah namamu di bawah Tanda tangan di kertas putih kosong itu Itulah hidup anda serahkan kepada Tuhan Biarlah Tuhan yang merinci Apa yang Tuhan mau engkau lakukan Kalau engkau melakukan misi Orang mana yang harus anda bicara dengan dia Pasti Tuhan kasih loh. Tuhan Yesus bilang ini ladang sudah menguning Siap untuk dituai Ya Pekerjanya sedikit Kita mau terlibat Amin, Anda mau terlibat Kalau Anda mendengar firman Tuhan ini Ambil keputusan Saya mau terus Tuhan saya nggak tahu bagaimana caranya Kalau kamu mau Nanti Tuhan kasih caranya Ada seribu Cara yang Tuhan buat Tuhan pakai Anda. Sehingga kita nanti seperti Paulus, ya. Kita lihat Paulus. Paulus di dalam Kisah Para Rasul, ya. Kisah rasul Rasul 20 ayat 24. Coba kita lihat bersama-sama ya. Kisah Rasul 20 ayat 24. Kita baca bersama-sama. kita baca ya satu dua tiga tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang dikugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Satu waktu kita semua ada waktunya ya tergantung umur nih saya nggak tahu yang paling tua di sini siapa mungkin ibu ya <laughs> mungkin berikutnya saya ya <laughs> ya di sini kita sedang antri dan nanti waktu Tuhan bertanya nanti kamu udah lakukan tujuan kelima belum kalau anda udah lakukan eh, saya sudah selesai ingat nggak perlu berapa banyak Tapi Anda pernah melakukan yang Tuhan mau Luar biasa ya Terima kasih Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak di sorga Saat ini Firmanmu sudah disampaikan Pengajaran sudah diberitakan Kami mau Memenuhi tujuan Tuhan yang kelima untuk kami, anak-anakMu, dalam sebuah misi. Kami tahu, kami juga punya kekurangan, kelemahan. Mungkin kami nggak sempurna, Tuhan, di rumah. Tapi kami mau ya Tuhan Untuk melakukan firman Tuhan ini Dan kami tahu Tuhan punya cara Untuk memperbaiki kami Memotivasi kami Menuntun, menolong kami Kami tidak pandai berbicara Kami punya keterbatasan, punya kekurangan tapi kami percaya pada saat kami melangkah, Engkau yang mengambil alih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Jadikan kami bermakna Tuhan. Jadikan gereja ini bermakna Tuhan. Di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk firman Tuhan ini Bagi kami semua yang ada di tempat ini Maupun yang ada di rumah Kami percaya ada orang di sekeliling kami Yang membutuhkan ini Tuhan tunjukkan orang itu Supaya kami bisa bertemu dengan mereka Dan kami bisa Memperkenalkan mereka denganmu ya Tuhan Yesus Terima kasih ya Bapak Engkau sungguh amat baik. Bapak di sorga, kami juga berdoa untuk negeri kami tercinta ini, negara kesatuan Republik Indonesia ini, Tuhan, yang dalam masa pandemi banyak hal yang terjadi, banyak terjadi perubahan, Tuhan, karena pandemi COVID ini. Kami bersyukur Engkau memberi hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami untuk mengambil keputusan yang tepat Untuk penanganan covid baik di pusat, di daerah Terima kasih ya Tuhan Dan Engkau yang menolong orang-orang yang sakit dipulihkan Di rumah-rumah sakit Tuhan menggunakan tangan dokter perawat untuk menolong mereka Terima kasih ya Tuhan pandemi ini masih belum berakhir Bapak kami tahu ada cara Tuhan untuk mengakhiri ini semua tugas kami hanya kami berjalan dalam lindungan Tuhan dalam tuntunan Tuhan dalam instruksi oleh pemerintah kami Tuhan berikan hati kepada bangsa ini setiap orang untuk taat mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan Tuhan Kami percaya Tuhan punya kuasa untuk merubah hati mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tuhan jugalah memberkati bangsa ini sehingga bangsa ini semakin adil makmur dan sejahtera. Tuhan memberkati pemerintah, Presiden kami, Wakil Presiden, jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif. Dari pusat sampai ke daerah-daerah, Tuhan memberkati mereka agar mereka melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi bangsa ini. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk pemerintah kami di DKI Jakarta. Tuhan yang mengendalikan pemimpin kami sehingga dia berencana yang baik untuk keadilan, kemakmuran bagi negara ini. Bagi tempat dimana kami tinggal Karena kesejahteraan tempat ini adalah kesejahteraan kami juga Dan kami percaya Tuhan menolong kami Terima kasih Bapak Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan ya Tuhan Yang dihadapi oleh gereja Khususnya gereja GKRI Diaspora Kopilas Tuhan yang memberkati Tuhan yang mencukupkan segala operasional pelayanan, kebutuhan untuk renovasi gedung. Tuhan yang cukupkan, sehingga pada waktunya kami bisa bergereja di tempat yang Tuhan sudah sediakan yang baru bagi kami. Kami juga berdoa ya Tuhan memberkati jemaatMu dalam usaha pekerjaan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan berkati sehingga berhasil Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan perkenankan mereka bertemu dengan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi mereka Yang mencari jodoh, Tuhan berikan waktu yang tepat Mereka juga bertemu dengan yang sudah Tuhan siapkan buat mereka Terima kasih, yang sedang sakit, Tuhan hadir, jama sembuhkan mereka Nah tidak ada yang terbatas bagimu ya Tuhan Mungkin mereka ada di rumah atau di rumah sakit, Tuhan jama mereka Sembuhkan mereka yang sedang dalam pendidikan. Anak-anak kami, Tuhan tolong, walau pendidikan jarak jauh, tapi Tuhan yang memberi kemampuan untuk mereka bisa memahami, menerima, dan bisa pada saat ujian mereka mampu menyelesaikan setiap ujian dengan nilai yang terbaik. Mereka tetap berprestasi dalam pendidikan sampai jenjang yang paling tinggi, Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau sungguh amat baik, Tuhan. Berkati kami semua di tempat ini maupun yang ada di rumah. agar kami senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Ada dalam pemeleraan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapak. Engkau sungguh amat baik, Tuhan. Terpujilah nama Bapa di sorga Hanya dalam nama Yesus Yang sudah mengajar kami berdoa Kita berdoa Bapak kami Bapak kami yang ada dalam sorga Dikuduskanlah kiranya namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakMu di bumi seperti sorga Berikanlah kami pada hari ini Makan kami yang secukupnya Ampunilah kami akan kesalahan kami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 Tuhan kita diberkati Dan diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan lewat hambanya Evangelis Dr. Boy yang Mengingatkan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya tugas Dan tugas itu tidak ada pilihan Jadi mari kita jalankan Tugas itu tugas yang mulia Yang Tuhan percayakan bagi kita Tuhan terima kasih Dr. Boy memberkati Keluarga, pekerjaan Dan seluruh kehidupannya kita akan memberikan persembahan uh, Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan uh, Penata layan Kita berdoa dulu Tuhan, Engkau yang sudah memperlengkapi kami Dengan tugas mulia amanat agung yang kudus Yang Tuhan percayakan bagi kami tidak ada pilihan untuk kami untuk mundur Tuhan Tapi kami harus maju bersama-sama dengan Tuhan Engkau yang membuka mulut di berpikiran kami Bahkan hati kami Hati yang mengasihi Hati yang mau bertindak untuk pergi memberitakan Injil Memberitakan nama Yesus Kami percaya kekuatan Tuhan akan menolong kami Berkati hamba hamba-mu yang sudah menyampaikannya bagi kami kami sebentar Tuhan akan memberikan persembahan Sebagai ungkapan syukur kami Berkati setiap rupiah ini Tuhan Untuk memperlebar Kerajaanmu di tengah-tengah dunia ini secara khusus Di pelayanan BKR Dias poropopilas Kemuliaanlah bagimu Tuhan Berkati usaha pekerjaan Bahkan mata pencaharian umatmu Tuhan Bahkan kalaupun hari ini Mungkin tidak bisa memberi Oleh karena situasi banyak hal kami percaya Tuhan pasti akan memberikan kami kesempatan yang indah yang baik di masa-masa yang akan datang. Kami akan memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. baik Kita akan memberi persembahan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. sini setelah kita doa kita akan olahraga Ada instruktur kita anak sekolah minggu Datang bapak ibu saudara supaya saudara saksikan Kita akan olahraga di tempat ini Yang dekat kalau yang terlalu jauh kita tidak paksa Kita akan lihat bagaimana kebaikan Tuhan memeliharakan kehidupan kita Yang anak, anak sekolah minggu remaja boleh hadir Demikian pengumuman untuk kita Tuhan memberkati Kita akan akhir ibadah kita Seundang uh, Bapak Ibu Saudara Untuk bangkit berdiri Bersama dengan gereja Di seluruh muka bumi Marilah kita mengucapkan pengakuan Iman rasuli kita Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa Alik langit dan bumi Dan kepada Yesus Kristus anaknya Yang tunggal Tuhan kita Yang dikandung daripada roh kudus Lahir dari anak darah Maria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 bangkitan tubuh dan hidup yang kekal Amin doksologipa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 silakan duduk bersatu dulu